Halo, huh, salam sejahtera semua. Gimana kabarnya, teman-teman? Hari ini, oh ya teman-teman, pada kali ini saya ada kegiatan bikin gambar kartu jenis kul cool ini. Teman-teman, kalau orang Indonesia kelihatan korak, lah teman-teman, oke ya, teman-teman, silahkan menonton dan jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan loncengnya. ya teman-teman pada hari ini saya ada teman juga ini yang bikin gambar nih dari jauh nih dari rumah kasar saya datang dari Cilacap satu untuk bekerja dan kedua untuk bikin tato di rumah saya ini teman-teman kita sudah mulai masukin warna kaler merah ini teman-teman, biar kelihatan cerah ini di kakinya teman-teman. Gambar api merahnya itu saya bikin untuk bikin gambar apinya gitu teman-teman. Nah ini untuk hasilnya teman-teman ya Udah mulai kelihatan ikan Tak seraknya merak Setul Mengkorak dan api. Ah, ah, api ini teman-teman Oke ya kita gitu aja teman-teman Terima kasih sudah mampir di channel Ramadan Ken. Salam sejahtera semua teman-teman